Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya di Universitas SP Dewi Pesentang Madrasah dan dalam MTsN Juru Senyata News Kepala Madrasah Sanewi Negeri 7 Hulu Sungai Selatan Jamjur SAG MPDI Meminta kepada semua pendidik dan tenaga kependidikan Untuk melengkapi dokumen-dokumen yang diperlukan Untuk menghadapi penilaian kinerja Kepala Madrasah pada penilaian tahun pertama saat memberikan pengarahan dalam rapat persiapan akhir PKKM di ruang guru, Rabu, 7 Desember 2022 siang. Kemudian, sehubungan dengan PKKM, kami memohon meminta bantuan berdasar paling khusus Wakamah seluruh Wakamah untuk menyiapkan laporan-laporan kegiatannya. Kamat mengatakan ayam merupakan salah satu strategi pembinaan untuk menjaga profesionalitas dalam melaksanakan tugasnya, pembinaan karir, peningkatan kompetensi, dan penjaminan mutu. Sedangkan standar pendidik dan tenaga kependidikan merupakan salah satu unsur strategis dalam peningkatan mutu. Lebih lanjut Kamat juga menekankan akan pentingnya penilaian kinerja kepala madrasah sebagai indikator yang sangat penting dalam kemajuan madrasah. Karena baik dan buruknya citra madrasah akan terlihat dari hasil capaian penilaian kinerja kepala madrasah. Di samping pembahasan persiapan akhir PKKM di kesempatan itu juga disampaikan mengenai kegiatan apel peringatan Hari Guru ke-77 se Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Rencana kegiatan senam pagi untuk semua madrasah, jadwal pelaksanaan remedial penilaian akhir semester ganjil, agenda rapat kenaikan kelas dan rencana kegiatan memeriahkan peringatan Hap Kemana ke-77 dengan berbagai lomba. Kegiatan rapat persiapan akhir PKKM untuk penilaian tahun pertama diikuti oleh seluruh PTK serta kepala urusan tata usaha MTsN 7 Hulu Sungai Selatan. Ajaes rapiyah esos dengan baik dan lancar. Sampai jumpa dan tak sakit. Semoga selamat Saya diberi tari ekspedisi bersama tim kerabat kerja dan Kalimpong melaporkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.